gimana sih kajian dong Halo guys Assalamualaikum semuanya berjumpa kembali di channel setengah official Oke jadi video kali ini seperti biasa ya di sini saya akan membagikan lagi preset Alec motion guys Oke tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke video preset yang pertama Oke, okay, selanjutnya ke preset yang kedua, ya. Oke, okay, okay, okay. okay, selanjutnya ke preset yang ketiga. Oke okay, lanjut ke presiden yang keempat <SISIS> Oke okay guys selanjut ke presiden yang kelima guys <SIS> Oke, lanjut ke preset yang ke-6 ya. Tahu enggak kenapa negara kita dipimpin presiden? Soalnya kalau dipimpin aku, itu keluarga kita. <tik> kamu tahu enggak kenapa kucing takut air? Soalnya kalau takut kehilangan kamu itu kan aku aja. <tik> Oke lanjut ke presiden yang ketujuh ya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 Oke lanjut ke presiden ke-10 guys. Memilikimu memang sebuah keinginan, tapi sadar diri itu keharusan. Kupikir pada itu penting, ternyata sadar diri lebih penting. <usuk> Oke lanjut ke presiden yang ke-11 ya. Oke, okay, lanjut ke prinsip yang ke-12. Of... Oke, okay, lanjut ke prinsip yang ke-13, ya. Oke okay, lanjut ke preset yang keempat belas Oke lanjut ke preset yang kelima belas ya Oke, okay, lanjut ke prinsip yang ke-16, guys. Oke lanjut ke episode yang ke-17 <muluh -muluh> Oke lanjut ke episode yang ke-18 Berasa paling jago pada sekalian di bawah gua Oke lanjut ke preset yang ke-19. Gue azlek-lek ya, begini pernah dibilang perusak hubungan orang. Lu pernah enggak? Oke okay, lanjut ke preset yang ke-20 ya. Oke okay, lanjut ke presiden ke-21 guys. Oke okay, lanjut ke presiden ke-22 ya. Oke okay, lanjut ke presiden ke-23 guys. Oke okay, lanjut ke presiden ke-24. oke lanjut ke preset yang ke 25 ya Oke okay guys mungkin segitu aja presetnya semoga kalian suka dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.